Oh lah. <tuh> Weis, barangnya mau kebloh itu sultano <tuh> kapan lagi kita bersama? Banjir bareng, makan bareng, rokok bareng, ngopi bareng. Semuanya hanyut, pokoknya apa lagi? Paket, Paket. Hih, mantap, sepupu ribuan dari dapur sendiri. Ambil, ambil, ambil. sarapan dulu oke makasih ya ibu ibu gang patu atas kebersamaan eh, hmm, hmm. nah eh kebersamaannya atas kekompakannya hmm, salut pokoknya gang patu Pukul. jaya banjir bareng kelelep bareng wes. pokoknya Kalo, <coughs> rusak ya rusak bareng minta yang penting, pohdo sehat kafe. Amin. Ah 11 kosong orangnya hilang semua ini. Kirim kopi, kirim kopi. Ombo yang ini aku ya. Iya apa, Wi? Solar, aku ngiseni anu. Ya, sip. arga si. Alhamdulillah si. Alhamdulillah bantuan dari Bekasi Raya datang juga. Oh, oke okay, men bre iki? Kisati, warga baru ya, Mas? Eh. <laughs> Alhamdulillah. Ayo pir, mutu dupir. pinjam ya? oh iya, bos. <sukur> bos. <tis> <Ma -mengai rasa tis> lebih lo lu sendalkan ya, yang mana, kebaikan ya, tak siap ya, pokoknya terserah iya, iya ya, anak udah, kotor, podong Orang biasa bensin, aku. Bukan, kan? Lalu, bukan, nah. <laughs>